Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? ha <laughs> <tik> <tik> Tak semangka, he he Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Siapa punya melihat kucing saya? Tolong beritahu saya. Kucing saya sudah hilang. <SILENCIO> <SILENCIO> eh eh eh eh eh eh eh Bang. Eh <SILENCIO> Ada yang ngeliatin, songong banget ngeliatin ini. Oh, Kok biasa aja dong? ini <SILENCIO> Pingsan, dia tadi batuk keluar darah tuh Telepon sih bapaknya sih suruh jemput Siapa namanya? Agus Pak Nyonto Jorok Yo, Sandi, man Merek Memek, Meme. Meme. Meme goreng Memek, goreng Bebe bebe. <kuhy> Perkenalkan nama saya adalah Ralfa dan Nentaliana Kita selalunya ulang dari Pantai lagi dalam 2003 1003 ada ah hahaha apa ini? 5 pak ini anj.. kau anj.. anj.. kau apa ini serius aku Tadi terakhir kali, ngapain? Terakhir kali, megang ngapain? sapi itu kemana? Eh, kemana lagi? Eh? itu.